masih cerita tentang sahabat yang memiliki karakter yang sangat menarik sangat sensitif kalau dikatakan dia pengusaha sukses dia sangat sukses dia pengusaha nggak ada matinya usianya baru 45 tahunan memiliki 65 perusahaan jalan semua dengan baik keluarganya tinggal di Singapura di Sentosa Cove Land House lagi dia Senin sampai kami sore di Jakarta Jumat Sampai Senin pagi di Singapura Seberapa sensitif dirinya Suatu hari dia sedang berkendaraan bersama supirnya Lalu pas di depan gedung kantornya yang dia miliki yaitu gedung 30 lantai di seberang Sahid Mobilnya harus U-turn karena dia datang dari sisi tanah abang. Ketika U-turn, dia menatap wajah-wajah orang yang berdiri di beton pemisah jalanan. Sesederhana itu ceritanya dan sensitifnya keluar. Itulah awal peristiwa yang kemudian dia ceritakan ke saya. Kebetulan saya janjian bertemu dengannya jam 2 siang hari itu. Saya datang lebih dulu. Setibanya di ruangan, dia berkata, kamu tahu nggak bro, tadi saya jalan, Pas deket kantor sini mobil U-turn dan saya melihat ekspresi wajah orang-orang yang berdiri di beton jalan mau nyebrang ekspresinya tuh begini. Tuh tampang koruptor yang suka merampok uang rakyat. Saya bingung dia berkata begitu. Kok kamu baca ekspresi mereka begitu sih? Dia tidak menjawab. Dia berkata di mobil tadi saya tatap mata irinya mereka, sebelnya mereka, nggak nyamannya mereka dan itu terasa banget bro. Kamu pakai mobil apaan sih? Saya bertanya lagi, mencoba mencari data. Mercedes Maybach, katanya. Jah, saya pikir lu pakai Bugatti, Si atau Ferrari Spider gitu. Lah, kan kamu kan pakai mobil yang biasa kalau orang yang nggak ngerti Maybach ya kayak Mercy biasa aja, bro. Jangan sensitif gitu. Saya menjelaskan. Mana sih orang tahu kalau mobil itu harganya berapa? Sahabat tahu kan, semua kalau Maybach ya Mercy juga outlooknya. Dan ada banyak Mercedes di Indonesia itu. Dia tidak menjawab kalimat saya, tapi meneruskan berkata. Bener, saya tidak nyaman sekali dengan ekspresi Dibilang saya koruptor kayak gitu Saya nggak suka katanya kemudian Saya seumur-umur bisnis bersih Saya bukan pejabat Saya selalu ikut aturan Saya bayar zakat Bahkan 60% duit saya yang dari bisnis di negeri lain Saya bawa ke Indonesia Terus dapat pandangan yang bilang saya koruptor jadi kaya karena mengeduk duit rakyat. Mana gue mau? Gila kali katanya. Hah kamu terlalu sensitif bro. Begitu saya bilang. Nggak gitulah itu cuma persepsi kamu. Saya mencoba menjelaskan. Dia tidak goyang. Karena tak lama kemudian dia telepon istrinya. Bun beliin mobil Innova dong. Besok aku pakai Innova kayaknya. Nggak enak pakai mobil mewah-mewah. Saya asli berkerut kening mendengarkannya. Karena telepon-teleponan itulah saya ditinggalkannya. Dan tidak sampai 10 menit dikembali ke ruangan itu dan menelpon istrinya lagi yang sedang online dengan dealer mobil melalui telepon yang lainnya. Dan dia baru bicara sama saya ketika semua urusan ini selesai, yaitu beli mobil baru. Akhirnya dia putuskan beli Innova yang bekas, tidak baru. Usianya sekitar setahun. Wajahnya happy sekali ketika mobil itu malam nanti tiba dan akan dideliver di rumahnya. Dia berkata, nah sekarang enak kalau kayak gini. Gak ada persepsi lagi di mata orang yang melihat saya. Oke, apa kabar bro? Keluarga gimana? Dia mulai bicara, saya yang bengong.